Ledakan, cahaya hitam merobek langit dan dengan keras menghantam naga hijau besar yang sangat besar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cara yang sangat mencolok. Gong yang keras dan jelas bergema saat tabrakan. Tiba-tiba bergema di tempat itu dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Zat seperti riak langsung mengguncang tahap pertempuran Yuan Power sampai banyak garis retak besar muncul. Penghalang cahaya di sekitarnya juga meletus ketika gelombang suara indik telinga yang pecah bergema. Bang, gelombang sonik menyapu tempat itu. Segera setelah itu, penghancuran seperti badai energi mengikuti. Semacam bentuk terdistorsi terbentuk di tempat di mana tabrakan terjadi. Cahaya hijau dan hitam berbaur satu sama lain. Adegan itu tampaknya adalah tempat di mana dunia meledak dan itu ditampilkan dengan cemerlang. Tabrakan yang tidak bisa dijelaskan memancarkan riak yang menggerakkan jiwa. Semua orang hanya bisa melihat penghalang cahaya yang berkedip liar. Penghalang cahaya keras yang ditempatkan Liu Tong berubah luar biasa terdistorsi pada saat ini. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Liu Tong melihat pemandangan ini. Alisnya sekali lagi mengerutkan kening dan dia tidak punya pilihan selain bertindak lagi. Hanya kemudian, apakah dia secara bertahap menstabilkan penghalang cahaya itu? Setelah dia bertindak, ekspresi kaget juga melintas di bagian dalam matanya. Dia jelas terkejut bahwa Lindung dan Lin Langtian benar-benar bisa membuat kekuatan destruktif saat bertukar pukulan. Lampu hijau mengerikan dan cahaya hitam menyapu dalam penghalang cahaya. Mereka saling erosi dan tereliminasi selama tabrakan yang tidak terkendali. Tabrakan semacam itu sudah cukup untuk merobek lima ahli tahap Yuan Nirvana menjadi berkeping-keping. Bagian luar penghalang cahaya setenang danau yang tenang. Di dalam penghalang cahaya adalah fluktuasi amukan yang merusak. Dua pemandangan yang sangat berbeda ini menyebabkan mata seseorang merasakan semacam perasaan terpesona. Pertarungan ini telah melampaui kategori lima ahli tahap Yuan Nirvana. Banyak mata berkumpul di bagian dalam penghalang cahaya ini. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Lindung akan mampu bertahan ketika dihadapkan dengan serangan yang agak menakutkan ini oleh Lin Lang Tian. Di bawah tatapan penuh kerumunan, riak-riak di dalam penghalang cahaya berangsur-angsur melemah. Lampu hitam hijau liar yang liar dan kejam itu juga redup dan menghilang. Yang pertama yang muncul dalam penghalang cahaya adalah sosok Lin Langtian. Cahaya hitam yang dipancarkan dari sosok hitam gelap di belakangnya melilitnya. Itu juga memungkinkan dia untuk tetap berdiri di tengah-tengah fluktuasi yang mengamuk. Pada saat ini, mata Lin Langtian menatap dengan kuat pada sisi yang berlawanan dari tahap pertempuran. Cahaya hitam hijau terakhir yang tersisa mulai tersebar di tempat itu. Sosok buram namun besar juga samar-samar muncul sekali lagi. Mata Lin Langtian tiba-tiba menciut melihat sosok buram yang kabur. Ekspresinya juga menjadi sangat gelap dan serius. Mungkinkah bahkan ini tidak mampu menghabisinya? Sosok buram kabur menjadi semakin jelas. Akhirnya, sekali lagi muncul di depan semua mata yang ada di tempat ini. Naga hijau berdiri dengan tenang. Sinar matahari menyinari langit dan menyinari naga Aegis. Ia memiliki perasaan kedekatan dan gengsi yang menyebar darinya. Dia sebenarnya menahan serangan itu. Puncak gunung benar-benar gempar. Ekspresi terguncang naik ke mata cukup banyak orang. Seruan menyebar dengan cepat seperti gelombang pasang. Serangan Lin Langtian sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan lima ahli tahap Yuan Nirvana akan mengalami kesulitan memblokir. Semua orang yang hadir telah melangkah ke peringkat emas Nirvana tetapi selain beberapa yang langka kemungkinan tidak ada yang akan memiliki kepercayaan diri untuk itu. Namun, Lindung sebenarnya mengandalkan kekuatan dari empat Yuan Nirvana Stage untuk menahan serangan ganas dan ganas ini langsung. Bagaimana ini bisa tidak menyebabkan semua orang terkejut. Orang kecil ini memang memiliki cukup banyak taktik. Orang tua itu dari Dao Sekte melihat adegan ini dan tanpa sadar mengangguk perlahan. Dia semakin senang dengan Lindung semakin dia mengamati yang terakhir. Jika orang ini benar-benar dapat bergabung dengan Dao Sekte, kemungkinan akan menjadi peristiwa yang cukup menarik. Di tengah fokus dari semua mata yang hadir, naga hijau Aegis dalam penghalang cahaya tetap diam sejenak sebelum beberapa aktivitas terjadi. Lampu hijau redup melekat di atas perlindungan. Segera, itu mulai secara bertahap menjadi pucat. Ekspresi Lin Langtian suram saat dia melihat Aegis naga paling bawah dia baru saja akan bergerak ketika matanya tiba-tiba menyusut dia melihat sesosok buram tiba-tiba keluar dari dalam tubuh naga yang hilang itu dengan cara yang mirip hantu bang, sosok itu begitu cepat sehingga orang sulit menggambarkannya bahkan Lin Langtian hanya bisa melihat lampu hijau buram sebelum riak liar dan keras yang disertai dengan tekanan besar, bergegas di udara Lindung telah membalas, mata Lin Langtian ganas dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Sosok hitam gelap di belakangnya langsung menembus ruang kosong dengan tangan layu dan meraih ke arah sosok itu. Namun, kecepatan sosok hijau itu seperti petir. Tangan besar itu meraih ke depan. Hanya untuk menemukan bahwa area di depan kosong. Sosok itu sebenarnya dengan mudah mengelak. Kecepatan apa? Ekspresi Lin Langtian berubah. Jelas. Dia dikejutkan oleh lonjakan kecepatan tiba-tiba Lindong. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lampu hijau menyala di depan matanya dan sosok manusia sudah muncul dengan cara yang aneh. Baru pada saat ini akhirnya Lin Langtian melihat sosok di depannya. Ekspresinya segera mengalami transformasi drastis. Lindong di depan tampaknya telah menjadi lebih besar. Tubuhnya ditutupi dengan sisik naga berwarna hijau. Sekilas. Dia muncul seperti baju besi skala naga. Lampu hijau samar berkedip sementara fluktuasi energi mengejutkan terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuhnya. Swoosh! Orang masih bisa melihat sepasang mata pisau dingin seperti di bawah baju besi skala naga berwarna hijau. Lindung tiba-tiba mengulurkan tangannya. Lengannya membengkak liar dan benar-benar langsung berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Kilatan dingin melonjak di atas cakar naga. Timbangan hijau mencerminkan kilau dingin yang tampak seperti senjata ganas dengan kekuatan ofensif yang mengejutkan menembus di atasnya. Tangan itu berubah menjadi cakar naga. Lindung tidak berhenti bahkan sejenak. Cakar naga yang berisi kekuatan menakutkan dengan kasar menyapu dada Lin Langtian. Cici, riak energi yang mengejutkan terbentuk di ujung cakar naga. Itu tampak seperti pusaran air berputar liar yang memancarkan semacam kekuatan ofensif yang sangat mengejutkan. Riak itu cukup kuat untuk merobek tubuh emas Nirvana tahap lima pakar Nirvana. Lin Langtian tidak berani sedikit serangan ganas dari Lindong. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tangan layu dari sosok hitam gelap di belakangnya langsung keluar. Setelah itu, itu bertabrakan dengan cakar naga Lindong. Ledakan, gelombang energi yang menakutkan menyapu keluar dari titik kontak. Tahap pertempuran itu, yang dibentuk dari kekuatan Yuan, tampak seperti tanah. Yang baru saja dibajak, lapisan telah dibalik, menyebabkannya tampak sangat menyedihkan. Caktus, kekuatanmu mungkin cukup bagus, tapi sepertinya kurang jika kamu ingin membunuhku. Tampaknya transformasi kamu ini hanya dapat mencapai tahap ini. Wajah Lin Langtian dipenuhi dengan senyum ganas. Sisi lain dari sosok hitam itu juga tiba-tiba mengepal. Itu secara langsung membawa angin yang merusak karena tanpa ampun menabrak kepala Lindong. Amu ini hanya dapat mencapai tahap ini. Wajah Lin Langtian dipenuhi dengan senyum ganas. Sisi lain dari sosok hitam itu juga tiba-tiba mengepal. Itu secara langsung membawa angin yang merusak karena tanpa ampun menabrak kepala Lindong. Ini belum semuanya. Kilatan dingin melonjak dalam mata Lindong. Dia juga tertawa dingin. Segera, lampu hijau tertinggal di tangannya yang lain dan itu benar-benar cepat membengkak menjadi cakar naga berwarna hijau dingin dan es. Pemahaman lindung tentang Green Heaven Materialist Dragon Skill jelas telah meningkat pada tingkat yang mengejutkan setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dia alami sebelumnya. Ledakan. Cakar naga berwarna hijau menyerang dengan keras keluar dan langsung meraih tangan kurus layu itu. Riak energi lingkaran yang menakutkan sekali lagi terbelah. Kamu, Lin Langtian menunjukkan tanda-tanda menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa serangannya sekali lagi diblokir. Dia tidak berharap bahwa dia sebenarnya masih tidak dapat sepenuhnya menghabisi Lindong setelah membayar harga yang begitu mahal. Kamu benar. Setelah berjuang selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk mengakhiri. Petik 2. Lindong mengangkat kepalanya saat Lin Langtian menjadi sangat marah. Dia mengungkapkan senyum dingin ke arah yang terakhir. Senyum itu juga mengejutkan beberapa jejak iblis gila. Keterampilan naga terwujud. Transformasi naga. Auman rendah dan dalam bergema di dalam hati Lindung pada saat ini. Segera. Heavenly Dragon Aura yang berlama-lama di atas tungkai dan kerangka Lindung tiba-tiba dengan cepat melonjak ke otot dan tulang Lindong. Sizzle-sizzle. Lengan Lindung mulai bergetar hebat pada saat ini. Sisik hijau raksasa muncul satu demi satu. Kulitnya juga menjadi keras dan dingin. Tampaknya kedua tangannya telah sepenuhnya berubah menjadi tangan naga besar dalam sekejap ini. Rasa sakit yang intens menyebar dari dalam tulangnya. Namun, ini menyebabkan mata Lindong menjadi semakin merah. The Heavenly Dragon Aura sangat sombong. Tubuh orang biasa tidak dapat menanggungnya. Bahkan, Lindong saat ini harus membayar harga yang lumayan untuk mengubah tangannya menjadi naga. Lindong memberikan senyum pekat kepada Lin Lang Tian setelah kedua tangannya berubah menjadi naga seperti lengan. Segera, dia menyentakkan tangannya sebelum kedua tinjunya menyerang. Angin telapak tangan yang meletus tidak sedikit mewah dan juga tidak mengandung sedikitpun seni bela diri. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya hanya bisa digambarkan dengan kata, menakutkan. Gemuruh, tangan naga berwarna hijau itu seperti badai yang mengucur. Kekuatan tampaknya telah diaglomerasi menjadi sesuatu seperti pada saat ini. Ini menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Riak energi yang menakutkan menyapu. Jejak kejutan juga melonjak keluar dari daerah yang dalam dari mata Lin Langtian. Segera, tubuhnya tiba-tiba menarik diri secara eksplosif. Setelah itu, sosok hitam di belakang juga melangkah keluar dan menutupi tubuh Lin Langtian. Mata Lindung memerah dan dia menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia tidak peduli seberapa kuat sosok hitam gelap ini di depan matanya. Tangannya, yang telah berubah menjadi seperti naga. Langsung menjadi seperti badai karena dicurahkan dengan kekuatan yang menakutkan yang bisa menghancurkan gunung. Gemuruh, tinju naga dengan keras mendarat di sosok hitam gelap. Suara indik telinga yang rendah dan dalam segera bergema terus-menerus di langit. Sosok hitam gelap itu juga terguncang hingga dipaksa untuk terus mundur. Akhirnya, ia mengeluarkan, ledakan, saat menabrak penghalang cahaya. Swoosh, sosok lindung muncul di depan sosok hitam gelap yang saat ini tidak punya tempat untuk mundur. Matanya merah padam saat lengan naganya berayun dengan liar. Itu disertai oleh banyak bayangan setelah dia meninju sekali, dua kali, tiga kali. Puncak gunung itu sunyi. Hanya suara teredam dalam tinju lindung yang mendarat di sosok hitam gelap bergema di tempat itu. Retak. Suara pecah sepertinya tiba-tiba muncul di bawah serangan liar dan liar semacam ini yang tidak memiliki gerakan mewah.